Pertama, support energi kepada zodiak yang pertama. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang keempat yang sukses kaya raya dan tajam melintir di bulan Desember tahun 2020. Jika kartu support energi sudah kita dapatkan, ini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan, ataupun yang memperkuas telah melihat zodiak yang sukses kaya raya ataupun tajam melintir. Di bulan Desember tahun 2020 dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan. kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama adalah Five of Cups ataupun Lima Piala. Untuk zodiak yang pertama yang sukses kaya raya dan tajam melintir di bulan Desember adalah seseorang yang berzodiak Gemini. Di sini digambarkan seorang Gemini merupakan seseorang yang dia bekerja penuh tanggung jawab dan disiplin serta apapun usaha yang akan ia lakukan ia akan jalan yang akan berdampak positif kepada kehidupan dan keuangannya. Di sini juga digambarkan seorang Gemini tidak akan memilih memilih apapun pekerjaan itu ia akan lakukan dan kerjakan serta di sini seorang Gemini pandai melihat sebuah peluang usaha yang dapat menginjang karir keuangan serta kehidupan di bulan Desember Tahun 2020 dan dari sini bisa dikategorikan seorang Gemini berpeluang untuk menjadi seseorang yang sukses kaya raya dan tajuk melintir di bulan Desember Tahun 2020 dan untuk support energinya adalah Knight of Pentacle Secara umum, kenaik open tagal itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun. Jadi, di sini menggambarkan seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang pandai melihat peluang usaha dan tidak memilih apapun usaha itu. Ia akan lakukan dan kerjakan dengan penuh tanggung jawab, yang dimana mana di sini seseorang pasangan akan mendukung seorang Gemini. Seorang keluarga sahabat rekan akan mendukung serta mensupport seorang Gemini agar semakin sukses. Dan berpeluang menjadi seseorang yang menjadi kaya raya dan tajam melintir di bulan Desember tahun 2020. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah temperance. Secara umum temperance itu diartikan kesadaran, kesabaran serta sebuah usaha ia jalani dengan tekun dan perjalanan hidup akan ia lalui dengan penuh kesabaran. Jadi jika kartu temperance kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan. Kesabaran seorang Gemini di dalam bekerja meniti karir meniti kehidupan akan berbuah manis di bulan Desember Tahun 2020 dengan didukung oleh seorang pasangan kerabat ataupun sahabatnya yang akan membuat seorang Gemini berpulang menjadi seorang yang sangat kaya raya dan sukses tajir melintir di bulan Desember Tahun 2020 dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah Ace of Cup untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aquarius di sini digambarkan seorang Aquarius menjadi seseorang yang berpulang menjadi kaya raya. saja melintir di bulan Desember tahun 2020. Di sini juga digambarkan seorang Aquarius merupakan sosok seseorang yang menyukai, menyenangi sebuah awal ataupun permulaan, serta sesuatu hal yang baru di dalam sebuah kehidupan, yang dimana di sini bentuk usahanya akan selalu ia coba. Di dalam kategori usaha yang baru yang dapat menunjang keuangannya, serta kehidupannya lebih bagus lagi di bulan Desember tahun 2020. Di sini juga seorang Aquarius akan memulai mengkontrol keuangan yaitu pengeluaran pendapatan serta memulai mengkontrol kehidupannya di bulan Desember tahun 2020 yang berdampak positif kepada finansial dan di sini juga seorang Aquarius akan memulai setiap usaha yang ia anggap berpeluang menjadi income ataupun berpeluang untuk mendatangkan. Pendapatan kepada dirinya sehingga disini dikategorikan seorang Aquarius berpeluang menjadi seseorang yang sukses kaya raya dan tajam melintir di bulan Desember tahun 2020, dan untuk support energinya adalah phase of cup. Secara umum, phase of cup itu diartikan seorang anak. Jadi, disini gambarkan seorang Aquarius merupakan seseorang yang berpeluang untuk menjadi sukses kaya raya tajam melintir di bulan Desember tahun 2020. Dengan melakukan setiap usaha yang ia anggap mendatangkan pendapatan ataupun income kepada dirinya yang berdampak positif kepada kehidupan, yang dimana di sini seorang Aquarius mempunyai dukungan dan doa dari seorang anak, serta di sini Aquarius bertujuan untuk membahagiakan seorang anak. Jadi, jika kartu tempat kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan kesabaran, kesadaran seorang Aquarius di dalam menjalani kehidupan, menjalani setiap usaha akan berbuah manis di bulan Desember. Yang dimana di sini keuangannya akan semakin meningkat dan berpeluang menjadi seseorang yang sukses kaya raya, dan tajam melintir di bulan Desember dengan dukungan dan dengan tujuan membahagiakan seorang anak. Dan untuk zodiak yang ketiga adalah 10 tongkat. Untuk zodiak yang ketiga, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio, yang dimana di sini seorang Scorpio dikategorikan akan sukses kaya raya dan tajam melintir di bulan Desember tahun 2020. Di sini juga digambarkan seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang bekerja penuh tanggung jawab, bekerja tidak bergantung kepada orang lain, bekerja secara individu, bekerja dengan sendiri, bekerja dengan ide sendiri dan tenaga sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Di sini juga digambarkan seorang Scorpio akan mendapatkan 10 tawaran pekerjaan di bulan Desember tahun 2020 yang bertambah positif kepada kehidupan keuangan finansialnya sehingga di sini bisa dikategorikan Seorang Scorpio merupakan seseorang yang berpeluang sukses kaya raya dan tajam melintir di bulan Desember tahun 2020. Namun di sini seorang Scorpio akan merasa dirinya akan semakin berat dengan pekerjaan yang ia terima di bulan Desember tahun 2020. Dan di sini seorang Scorpio akan tegar dan tetap menjalaninya. Dan untuk support energinya adalah Page of One. Secara umum, page Obani budiaktikan seorang anak. Jadi di sini menggambarkan seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang berpeluang sukses kaya raya dan tajam melintir di bulan Desember tahun 2020 dengan menerima banyak tawaran pekerjaan dan di mana di sini tujuannya adalah untuk membahagiakan seorang anak serta di sini seorang Scorpio mendapatkan dukungan dan doa dari seorang anak yang merupakan anak Scorpio ataupun anak saudara Scorpio sendiri. Dan jika kartu tomparanis kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga, di sini menggambarkan kesabaran seorang Scorpio di dalam bekerja akan berbuah manis di bulan Desember tahun 2020, yang dimana di sini berdampak positif kepada keuangan, kehidupan, serta finansialnya. Dan di sini seorang Scorpio berpeluang menjadi seseorang yang sukses kaya raya dan tajam militer di bulan Desember dengan dukungan seorang anak, serta bertujuan untuk membahagiakan seorang anak. Dan untuk zodiak yang keempat adalah... Seven of Pentacles ataupun tujuh koin. untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang dimana di sini digambarkan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang berpeluang sukses kaya raya dan tajam melintir di bulan Desember tahun 2020. Di sini juga digambarkan seorang Leo tidak akan melihat peluang yang jauh. Serta di sini seorang Leo akan mengambil satu peluang. Yang dimana peluang tersebut adalah membuka usaha yang dapat berdampak positif kepada keuangannya serta mengabaikan peluang yang jauh. Di sini juga digambarkan seorang Leo akan membuka suatu usaha yang baru. Yang... yang dimana di sini peluang itu adalah menuju kesuksesan yang berdampak positif keuangannya serta akan menunjang kehidupannya lebih bagus lagi di bulan Desember tahun 2020. Dan di sini juga bisa dikategorikan seorang Leo akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan di bulan Desember tahun 2020. Yang berlaku positif kepada keuangannya dan dapat dikategorikan seorang Leo di sini bisa dikategorikan. Seseorang yang sukses kaya raya dan tajam melintir di bulan Desember tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah. Page of Pentacle. Secara umum page of Pentacle itu diartikan seorang anak. Jadi di menggambarkan seorang Leo berpeluang menjadi seseorang yang sukses kaya raya dan tajam melintir di bulan Desember yang dimana di sini seorang Leo mengambil satu peluang yang ia anggap mendatangkan income ataupun pendapatan kepada dirinya yang berdampak positif kepada kehidupan dan dimana di sini seorang Leo bertujuan untuk membahagiakan seorang anak dan seorang Leo akan mendapatkan doa dari seorang anak dan jika kartu temperance kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan kesabaran kesadaran seorang Leo menjalani sebuah usaha akan berbuah manis dan berdampak positif kepada kehidupan di bulan Desember tahun 2020 di mana satu peluang itu sangatlah berarti kepada kehidupan seorang Leo yang bertujuan untuk membahagiakan seorang anak serta seorang Leo mendapatkan dukungan doa dari sebuah keluarga dan dari seorang anak Leo sendiri. Dan bisa kita simpulkan empat zodiak yang sukses kaya dan tajam melintir di bulan Desember tahun 2020 adalah yang pertama seseorang yang berzodiak Gemini, yang kedua Aquarius, yang ketiga Scorpio dan yang keempat adalah zodiak Leo. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang sukses kaya dan tajam melintir di bulan Desember tahun 2020. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan videonya ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan, wassalamu'alaikum.